Ini biasanya pakai filter filter gini untuk untuk apa ya karena wajahnya cantik terus jadi kayak surprise gitu loh ini filter kan dengan kegedean sore-sore. Astaga tuh. Enggak, gue nggak mau ngomong apa-apa sih, sobat kalian aja deh yang ngomong tulis di komentar. Alright guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Rafi Biang Pastinya apa kabarnya? Hari ini puasa gimana puasa guys? Aman-aman aja, udah ada yang bolong atau belum? Ya, semoga kalian semua yang mengklik video ini dapat terhibur ya. Tolong minta bantuannya saya untuk subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Hmm, belakangan lagi rame kasus apa ya? Kasih banner sih masih seputaran DPR uang korupsi polis isi narkoba ya gitu-gitulah ya oke okay, kita kesampingkan dulu semua masalah yang ada di Indonesia masalah hidupmu masalah hidupku dan masalah negara ini Mari kita kesampingkan dulu untuk tertawa Mari kita reaction langsung aja meluncur ke videonya Oke okay, ini dia Instagram gue, gua dapat bahan-bahan videonya dari Instagram kalian boleh banget nih di follow akun gua atau kalian mau tahu update gua instastore gua dan di Instagram gue juga ada konten kalian bisa banget ditonton tuh konten-konten gue di Instagram ya langsung aja kita meluncur ke videonya udah ada nih yang gua save ya Dari atas atau dari bawah nih? Dari atas dulu kali ya. Sebentar. Apa ini? Sebentar. Bentar, Suara kurang besar bro. Oke. Okay. Tapi tetap suaranya nggak bisa estet karena Waduh, waduh, waduh. Waduh, gawat, gawat, gawat. Dia bilangnya spraynya estetik. Pas dilihat, okay untuk hmm, halaman belakangnya cuy. Langsung inget surga, surga, surga. Ngeri banget cuy, ini di mana anjir? Ngeri banget. Kamarnya estetik dan futuristic banget. Futuristiknya di mana tuh maksudnya itu? Masa depan gitu apa sih? <laughs> ya, memang ini masa depan kita semua. Ya, <laughs> alhamdulillah, pagi-pagi kamu masih bisa bangun. Tetanggamu gak bisa bangun ya? Kalau bangun serem dong, tolonglah tetangganya itu loh. Anti mainstream, iya, <laughs> bro. Kalau mau nyari tetangga, jangan yang gini juga gitu loh. Maksud gue ngeri bro ngeri next nah apa nih tag donat terakhir toke toke donat terakhir apa nih kok ingat oh, lah oh ini inian ya, ya. Uh, serigala terakhir film tapi yang film karena ada series tuh ini yang film dulu kita berlima penjual donat di kampung ini satu <laughs> cuat lagi donat kentang memang beli satu dapat dua <laughs> donat kentang beli satu dapat dua Sumatera banget ini ya ini siapa yang anjing medan dubbing pantusan Sumatera banget awal-awal semangat ya. Yeah. Lama-lama hilang semua. Karena tahu kalian untungnya dikit cabut kalian semua. Sesuai sama gerakan lututnya sesuai ya anjay. Gokil gokil. Gokil nih. Sekarang pas sudah rame kayak gini baru kalian ingat datang. Selama nih kemana klan? Selama nih kena aku anak Glen. Pas sudah enak baru kalian anggap saudara. Iya, tapi kita kan memang saudara. <laughs> saudara. Suaranya makin jelek kalau kita anjing. Masa begitu suaranya? Mm -mm. mm -mm. Heeh. <laughs> <laughs> kalau kau memang anggap aku saudara kau? Mm. Mana kok dulu waktu aku sibuk jualan? Hmm, Tidak luang Tidak luang <laughs> Kedai tua. <laughs> kami pikir dulu kami gak dibayar Kedai tua. Kenapa kedai tua anjay Lucu banget ini Belum ada sebulan meminta dibayar Waras Waras Buka kedai aja malas Iya gak? oke, okay, lucu banget, lucu banget ini dubbing medan, medan dubbing lucu banget gue serius amat liatnya, ngerasalah ya pengalaman gue dulu di tempat kerja saya persis kayak gini, ditinggalin karena pas pendapatannya kecil udah pendapatannya gede, baru kawanku datang lagi ya namanya juga manusia ya, pasti begitulah kalau bisnisnya nggak ada ya, kita nggak dianggap kalau bisnisnya ada kita dianggap bos. Belum sebulan dah minta dibayar, waras. <laughs> itu lucu tuh dialognya tuh anjing. Oke okay, next. Apa lagi nih? Panjang umur wahai jiwa-jiwa pemabuk. Muka preman hati beriman, jangan lupa berbuat baik. Star. kena copyright, guys. Kita matiin ya sound enggak antar dulu nih ada yang jadi pertanyaan gua nih emang udah pasti itu dia mabuk kayaknya enggak deh ada botol minuman ini mah botol minuman berasa pada umumnya kan tapi enggak tahu sini botol apa bentuknya agak-agak aneh oh ceritanya dia ngasih uang ke... nah nggak tahu nih, apa dari... Dari panti asuhan atau dari mana? Gak semuanya orang buka baju tuh mabuk juga sih dan gak semua orang buka baju nongkrong kayak gini preman juga nggak sih Jayapura hits apalagi ini di sana ya di timur di timur apa biasa kali orang kayak gini muka preman hati beriman begini yang Tuhan sayang Dix, Om James toh. Oh mandalan. andalan, andalan sudah adik. belum tentu juga kali dia ini lagi mabuk. Ya mungkin sering mabuk tapi kayaknya ini nggak ada, ada botol minuman, nggak ada apa nggak tahu ya. Next, hmm, ini apaan lagi nih? Bahasanya nggak ngerti gue nih. Coba yang ngerti tolong tulis di komentar tuh apaan tuh artinya tuh. Kenapa nih bapak-bapak ini? I keep a lho merek tamatin dia di kaca dia kira itu orang lain padahal itu dia dia lupa ya eh, sama mukanya sendiri apa gimana sih ini aneh loh dia serius loh anjir loh dia serius loh kayak gitu loh nggak bercanda loh dia mabuk apa gimana ya ini baru kayak mabuk nih racon nih anjir bapaknya siapa ini ya ngacau ngacau anjing next coba lagi nih tiktok selamat novendra namanya itu novendra ya ini biasanya pakai filter-filter gini untuk untuk apa ya arah wajahnya cantik terus jadi kayak surprise gitu loh ini filter kan dan kegedean ke sorry sorry Astaga tuh, enggak, gue gak mau ngomong apa-apa sih. Coba kalian aja deh yang ngomong terus di komentar. Astaga tuh, ML, anjing nih ledek nih anjing, ML, ledek nih anjing. Asu, pantesan susunya mencol ternyata si Anto ini cowok apa cewek sih gue nggak tahu lah lama-lama gue banting di apa kesel apa sih ciblo blo blo oke okay, next Wah ngaco nih kalau cowok ini ngaco nih wah ini lucu banget nih adeknya nih kates versi kecil apa ngerokok berapa kali Wah Duh. jujur jawab banget ngomongnya Ija. ya itu yang rokok lagi ini yang terakhir kan aduh main banget nih punya anak kayak gini nih lucu banget cuk anjing sudah nggak usah rokok lagi awas aja aduh kok awas aja aku melihat apa naga gua kalau diomelin sama bocah kayak gini nurut gua <laughs> lucu banget lu sumpah ini anaknya siapa sih lucu banget Chris, Wolf, lucu banget, lucu banget anaknya lucu banget udah gitu orang tuanya bener gitu bagus, bagus lanjutkan adik-adik, adik ini lanjutkan Jujur. I'm setting my alarm 10 years from now <laughs> best reminder, bocil cantik, Kates mini Oh mirip Kates ya? mau oh, enggak tau lagi Kates yang mana ya? yang Cina-Cina itu bukan si Kates ini mah gak Cina kali, wajahnya ini mah Jawa banget. Ngomongnya aja Jawa. Oke, sekian video reaction kali ini. Mana menurut kalian yang paling menarik? Mana yang paling nggak banget? Mana yang lucu? Mana yang ini coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channelku berkembang. Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gua. Semuanya ada di kolom deskripsi. Gua Asti Cabut. Terima kasih yang udah menonton. Dabut cuaks